Hai dikaren ikan mau ikan angel tuh dengerin banyak tuh sekarang lagi musim corona Hai Diyus sama dengan di Padangel ngomong bahwa e apa susah sih ngomong minggu usah ya pen ya Aceh Padangel